Halo guys, Assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali di channel saya Veneska Official. Oke guys, jadi seperti biasa di sini saya akan membagikan preset lagi guys ya. Nah, oke tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama guys. <SILENGALAN> Oke, okay guys, itu preset yang pertama. Lanjut ke preset yang kedua, guys. <Musik> Oke okay guys, selanjut ke preset yang ketiga ya. DJ Surya. Oke okay guys, selanjut ke preset yang keempat ya. Kucil Funky Remax Oke okay guys itu preset yang keempat lanjut ke preset yang kelima ya Oke okay guys lanjut ke preset yang keenam ya <SILENCIO> Oke guys selanjut ke berita yang ketujuh ya. Oke okay, guys selanjut ke berita yang kedelapan ya. Oke guys selanjutnya ke preset yang ke-9 <Sing> <Sing> Oke guys selanjutnya ke preset yang ke-10 ya <Sing> Oke okay guys lanjut cover set yang ke-11 ya. Oke okay guys lanjut cover set yang ke-12 ya. Oke okay guys, selanjutnya yang ke yang ke-13. Oke okay guys, selanjutnya yang ke preset yang ke-14 ya. oke okay ke selanjutnya yang ke-15